Halo sahabat minstan, salam jumpa lagi Hari ini adalah hari ke-8 perjumpaan kita Selama 365 hari ya sahabat minstan Hari ini kita mau makan indomie, mie, goreng, happy abis Rasa kebab rendang sahabat minstan Ayo, kita langsung aja bikin Halo sahabat minstan, mie sudah selesai kita bikin. Ini adalah mie indomie happy abis mie goreng rasa kebab rendang. Kita cobain ya sahabat minstan. Rasa aromanya terasa banget ini rendangnya sahabat minstan. Ini. Ini ada kriuk-kriuknya sahabat minsan Ini kriuk rendang sahabat minsan Rasanya rendang sih Tapi agak aroma daging-daging gitu sahabat minsan Hmm Enak sahabat minsan minyak Ya ini versi ekonomisnya sih sahabat minsan Hmm. Patut coba kalian Ini enak banget mie nya hmm. Oke sahabat mie instan Jangan lupa ya Subscribe channel ini Biar kita bisa ketemu lagi besok Segini dulu ya Hari ini Sampai jumpa besok Dadah Kita makan lagi ya Sahabat main stand.